Oke, Pak, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini, saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi baterai laptop yang 0% gitu. Atau mungkin tidak bisa dicas, atau mungkin saat dicas itu Nggak masuk gitu untuk uh, dayanya gitu. Dan uh, di sini mungkin saya pengen uh, jelasin dulu ya, apa yang bisa kalian expect, atau kalau bahasa indonesianya nya tuh yang bisa kalian uh, apa sih yang bisa di-fix dengan tutorial ini atau enggak gitu. Tapi kalau kalian misalnya cuman mau nonton tutorialnya doang, skip uh, penjelasannya, silahkan skip ke menit di sini gitu ya. Kalau kalian misalnya di HP tinggal di double tap, kalau di laptop tinggal dicari aja menitnya gitu. Nah, jadi di sini saya pengen uh, jelasin dulu gitu ya, kalau kalian misalnya uh, laptop kalian gitu ya, laptop kalian misalnya begitu dicas gitu itu baterainya tuh 0% nih gitu kan. Nah, begitu kalian cabut untuk si laptopnya gitu ya, untuk casannya gitu ya dari laptop, kalau laptopnya nggak mati itu berarti Uh, tidak ada masalah gitu di baterai atau mungkin di IC kapasitor uh, dari uh, charger-nya gitu ya. Nah tapi kalau begitu kalian cabut untuk charger-nya dan laptopnya mati dan ya itu berarti nggak bisa di fix dengan tutorial ini kalau yang Case yang pertama atau mungkin kayak contoh yang pertama tadi begitu dicabut itu masih nyala gitu laptopnya dan walaupun baterainya 0% itu masih bisa uh, di fix dengan tutorial ini gitu. Oke jadi di sini kita langsung saja ke tutorialnya dan sebenarnya ini nggak 100% fix juga gitu tapi ya ya kalian bisa coba aja sih ya, dan yang ada salahnya mencoba gitu. Jadi kalau kalian menggunakan Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8 juga sama aja sih. Pokoknya kalian harus ke Device Manager ya, gitu. Tinggal kalian cari aja Device Manager. Untuk Windows 10 lebih gampang, kalian bisa klik kanan di di Start ini, kalian klik kanan terus kalian bisa uh, cari aja yang namanya Device Manager, yang keenam dari yang paling atas gitu, tinggal kalian klik aja, dan nanti di sini akan uh, muncul gitu Device Manager, tapi di sini tergantung dari laptopnya sih, ya. jadi di sini ada uh, audio terus uh, batteries gitu ya, jadi baterainya ini ada di bagian yang kedua gitu dari uh, Device Manager saya ini. Mungkin kalau kalian uh, bisa ketiga atau keempat atau kelima, ya cari aja lah ya, pokoknya gitu, kalian cari aja sampai ketemu, dan caranya kalian bisa klik kanan Kanan, uh, untuk di dua ini gitu ya kalau misalnya ada tiga atau empat tinggal kalian klik kanan aja semuanya gitu satu-satu tapi kalian klik kanan terus kalian disable gitu kalau disable kalian klik yes gitu kan dan yang satunya lagi kalian klik lagi klik kanan disable terus yes gitu Nah setelah di disable biasanya untuk icon baterainya bakal hilang gitu atau mungkin ya kalau baterainya hilang begitu nanti di enable lagi bakal muncul gitu ya Nah setelah itu tinggal kalian enable lagi jadi setelah di disable langsung enable lagi gitu enable dan yang ini juga uh, enable gitu untuk yang atasnya gitu dan udah Cakanya gitu doang gitu ya. Dan ini... Ada masalah pada drivernya gitu Dan kenapa di disable terus di enable lagi Ya biar si drivernya ini biar merefresh gitu Walaupun dengan merefresh ini sebenarnya kalian bisa update aja Cuman saya pengen yang versi yang lebih simpelnya Jadi saya disable terus saya enable lagi gitu Dan ya ini enggak 100% untuk ngefixnya Kemungkinan juga masih uh, bisa gagal gitu untuk cara ini gitu Nah untuk cara yang kedua kalian bisa coba untuk update driver dari baterai laptop kalian gitu Kalian bisa uh, menggunakan driver pack Atau mungkin kalian bisa pakai driver booster ya Cuman sini saya menggunakan Driver Booster yang versi gratis uh, dari Steam Kalian bisa coba aja untuk cari Driver Booster gitu ya. Driver uh, Booster Tinggal kalian uh, klik aja gitu kan Mau versi 7, 8 Terserah tinggal kalian download aja Ini gratis gitu kan Ya terserah sih tinggal kalian download aja Setelah di download tinggal kalian buka Untuk Driver Boosternya gitu ya Dan setelah dibuka Kalian bisa langsung uh, jalanin untuk eh uh, update-nya gitu. Misalnya kayak update baterai ada update uh, yang lain-lainnya sih, tapi untuk fokus di sini kalian cukup update driver dari baterai kalian aja sih gitu. Karena ya kalau di drivernya misalnya drivernya nya ada ada bug atau mungkin ada glitch atau mungkin ngaco gitu ya. Ya, walaupun baterainya ngecas gitu kan, tapi ya kemungkinan bakal nunjukin 0% ya karena ya Uh, ada ada bug atau mungkin ada glitch dari drivernya. Jadi kalian bisa coba untuk update terus kalian instal aja untuk uh, drivernya gitu. Nah, tinggal kalian tungguin aja sampai beres dan mungkin sambil uh, ngejelasin juga ya sedikit. Jadi kalau baterai ini kan uh, sel kimia ya. Sel kimia itu pasti ada umurnya gitu. Misalnya baterai itu umurnya 2 tahun itu udah uh, lumayan gitu, udah lumayan berumur gitu. Misalnya Uh, kalian misalnya pakai baterainya ini uh, udah lima tahun ya kalau misalnya baterainya 0% gitu begitu kalian cabut itu langsung mati ya itu memang uh, si baterainya ini ya memang udah berumur dan memang harus diganti gitu mau pakai sekarang ini pun nggak bisa gitu nah tapi di sini juga udah uh, muncul juga gitu untuk uh, yang harus di nya karena di sini nggak ada baterai ya berarti saya uh, skip aja gitu untuk sistem device ya nanti lagi aja lah, gitu dan ya saya skip aja ya kalau ada baterai tinggal kalian update Ya kalau kalian mau sih lebih bagus untuk update semua uh, drivernya. Mungkin nanti saya akan update semuanya. Tapi ya gitu doang sih untuk uh, cara mengatasi baterai yang 0%. gitu Dan ini hanya bisa dipakai yang uh, 0%-nya ini yang kalau kalian cabut itu masih nyala. Berarti baterainya itu sebenarnya ngisi tapi ya indikatornya tuh nggak jalan gitu. Mungkin dari drivernya juga ada sedikit glitch atau bug gitu. Nah jadi ini ada sedikit tambahan juga sih. Jadi dulu. Saya pernah uh, lihat teman saya itu punya baterai Yang 100% gitu ya, untuk laptopnya gitu Begitu dicabut itu langsung 12% Berarti memang baterainya udah uh, rusak Dan udah lama juga gitu Dan kalau misalnya begitu dicabut Misalnya langsung drop misalnya ke 10% Itu berarti masih bisa dipakai gitu baterainya Walaupun 10% gitu Tapi begitu dicabut langsung mati Nah itu berarti baterainya udah nggak jalan gitu Atau mungkin udah rusak gitu Kalian bisa juga coba untuk nyalain laptopnya Tapi tanpa baterai gitu Kalau kalian misalnya nyalain laptopnya pakai baterai Begitu dicabut langsung mati lagi Nah itu berarti memang bener baterainya kalian bisa coba untuk cabut baterainya kalian nyalain laptopnya tanpa baterai sama sekali gitu dah kalau baterai tanam gimana ya tinggal dibuka aja sih gitu. kalau baterainya nggak ditanam ya tinggal dibuka juga gitu dan kebanyakan sekarang laptop baterainya baterai yang ditanam ya jadi ya mungkin harus pakai obeng gitu kalau mau dibuka gitu kayak laptop saya gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya semoga tidak ribet dan tidak berbelit-belit karena ada sedikit penjelasannya juga dan ada tutorialnya juga dan untuk tutorialnya cukup tinggal kalian disable untuk yang baterai di device manager secara uh, driver dan ya memang agak sedikit ribetnya ya karena memang harus ada penjelasannya ya biar nggak bingung juga sih gitu dan kenapa sih harus di disable terus di enable lagi gitu dan semoga aja nggak nggak berbelit-belit, nggak, berbelit nggak bertele-tele dan lebih mudah dipahami gitu. Dan ini jadi cukup segitu nolus sih ya untuk videonya dan teks focusing. Bye-bye.